Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya, ketemu lagi bareng saya Putra Sambutria Channel ya. E, saat ini kita akan menyaksikan striker dari Pekalongan. E, Apa gerangan ikan yang menyambar pancingnya Mas Tengu? Yuk, kita saksikan bareng-bareng, Max! kita akan menyaksikan striker dari sukses Fortuna guys apa e, gerangan ikan yang menyambar pancingnya Mas Tengu e, kita lihat di sini rekan-rekan masih menunggu ya guys nah ini adalah wakil kita dari sukses Fortuna Sihe dulu mas nah. Nah, di sana Ipul lagi berjuang guys uh, menarik-narik Kita tunggu, kelihatannya masih kencang, guys. Nah, inilah kakak dari striker kita, sehat dulu, oke. Okay. Sana, wow, kelihatan tenang, guys. Nah, striker kita saya dulu, masih kamera, Mas. Hey, yes. Oke, okay. nah, inilah juga kita, guys. Oke. Okay. Hey, Di sini rekan-rekan yang pada menunggu guys, penasaran ikan apa gerangan yang menyambar pancingnya. Mas Tengu dari Pekalongan. Nah. pemain cadangan kita guys tracker cadangan kita guys Oke okay. lanjut lagi yang punya guys Dan di sisi tempat lain guys KKM kita Lagi ada kegiatan Yaitu perbaikan Ngelas guys Oke nah. Oke okay. nah. Okay, guys Nah ini wakil kita guys Dari Dwi Sukses Fortuna Oke okay, kelihatannya Udah mendekati guys Kita akan menunggu ikan apa gerangan, guys. Masoyi, sihe dulu ke kamera. Oke. Okay. Wush, Marlin guys. Wah, Marlin besar guys. Ah, tuh tuh tuh udah kelihatan guys. Ah, Marlin guys. Wush, besar guys. Oke guys, kita ambil gambar dari sini guys. Ah, ternyata begitu mudahnya guys. Marlin besar dan ternyata besar guys. Oke. Wah. Gimana perasaannya mas? Ada ah. dia. striker kita nah ini pasar ini <laughs> dari duit sukses fortuna dan ikan udah naik guys udah kita lihat tadi uh, inilah uh, inilah tracker kita lihat dulu mas oke okay. uh, sampai ketemu lagi di lain video see you